Kali ini Obi mau ngapain? Mau ngapain? Hah? Obi mau mencari harta karun? Kita mencari harta karun bersama mobil. Let's go! Wow, itu ada apa itu? Pegang. Coba dilihat. Wah, wah, apa itu? Wow, harta karunnya dapat ikan. Dapat apa mas? Oh. Ikan. Ayo masukin ke dalam mobil. Mana mobilnya? Tarik. Masukin. Ya, kita sudah dapat harta karun satu teman-teman. Let's go. Kita cari lagi harta karun berikutnya. Mana harta karunnya? Ya ternyata apa itu Obi? Ikan, masukin lagi harta karunnya. Ya tarik lagi mobilnya. Mana ya kita cari harta karun selanjutnya? Mana? Wah ternyata Obi menemukan apa itu Obi? Dinosaurus. Coba tunjukin ke teman-temannya. Wow. Wow. ayo eh, masukin ke dalam mobil Bi. ayo let's go tarik mobilnya kira-kira Obi dapat harta karun apa lagi ya teman-teman mencari harta karun lagi selanjutnya wow ternyata ada mobil tayo apakah itu Obi Obi dapat harta karun apa wow. mobil tayo bro Ya, dipegang aja berarti. Kita mencari harta karun lagi. Let's go. Ada di mana ya? Ternyata di sini tidak ada, teman-teman. Yuk. -teman. Wow, ada harta karun lagi, teman-teman. Iya. -teman. Oh, wow. kan, kan, kan badut? Dan teman badut teman-teman. Iya, masukin ke dalam mobilnya. cari harta karun lagi. Ya. Wah ada apa ada dup? Wow. Ya, masih lagi kebuknya. Kayak bahagia. Kaya bahagia. Ya, kita mencari harta karun lagi teman-teman. Ada di manakah? Ternyata di sini ada juga nih. Wow. wow. Banyak sekali. Ada mobil mini, tunjukin kita teman-temannya. Benar tak Wow, ya, ada apa lagi? Ada Hello Kitty, bukan mobil? Ya, itu mobil. Ya, ada Hello Kitty juga. Tunjukin ke teman-teman. Wow, ada, wow. ada, ada? Ya. boneka. Ada boneka Boneka Gimana sih? Coba ambil pelan-pelan, bisa nggak, Mas Obinya? ayo dong semangat mas Obi pasti bisa iya ya akhirnya mas berhasil masih ada harta karun apa lagi ya apakah masih ada di sekitar sini harta karun Sekali lagi, ngepok mobilnya. Ayo, tarik mobilnya, Mas! Let's go, berangkat! Gimana? Ayo, kita cari. Wah, ternyata ada harta karun! Oh, wow, Abi menemukan harta karun yang tersembunyi. ya Wah ternyata tidak ada teman-teman Ayo kita Ayo berangkat denen dudidi da -du Duri dudi damas du Ada harta karun juga wow. Bi nemuin apa Bi Ikan, Ikan Coba tunjukin ke kamera hayan, hayan. Nah, Apakah sudah semua harta karunnya Ayo let's go Kita berangkat pulang Let's go baru lagi wow. ya yeah. menemukan mata. Ah oh, Abi udah dapat karunnya. Oh, karunnya Let's go. ayo kita buka harta karunnya mas mah susah kira kira mas dapat apa aja ya ikan layang layang putih teman teman ini dia ini oh, iya nih teman teman harta karun obi dapat apa aja sih? Bi? motor, boneka, ikan, ikan, dinosaurus, mobil, yang kecil, yey ini dia harta karunnya yang ditemuin Ogi teman-teman, boneka apa itu? Hello Kitty teman-teman. Ini dia, teraruhnya. Jangan lupa!